ya begitu ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, macam film <laughs> celbekan <laughs> <laughs> ya kan? okay ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, gimana kabar? Seperti anda lihat. Seperti anda lihat. <laughs> aku, aku ngakuan sama senyuman ini loh. <laughs> sehat, sehat, selalu ya, sehat. Pade, pikiran positif. Pade. Ya. Wush. Aku. Aku udah ngeliat aja udah bingung nih ini apa? Taksunya nih. Wah, oh, taksunya nih. Gak awan nih taksunya kan. Eh kamu jangan ketahuan ini. Langsung <laughs> <Taksu> bisnis <misusnya. laughs> nih. Aduh, kenalin loh mungkin aja Bomberman dan Bomberwati yang di sana tuh ya. bertanya-tanya pasti ada yang tahu pasti ya. aku yakin ada yang tahu. Hmm. tapi pasti juga ada beberapa orang apalagi jangan dapat... banyak orang tidak tahu oh, <laughs> bukan itu maksudnya dia biar, biar formal aja kayak acara-acara ya, gitu, gitu. Okay. <laughs> Hello, uh, Bomberman dan Bomberwati. Iya mas. Saya alit, -alit dari Joni Agung Double T. Saya tukang gitar. Tukang gitar, kambuang dari tukang gitar. Hihi. Ya <laughs> apalagi, nyawa loh di sana deh. Eh gitar tuh nyawa lo. Nyawa. nyawa. Nyawa. Kalau tuh nggak pakai gitar, nggak ada Uish. nyawa. Eh reggae itu, ini kita Bomberman dan Bomberwati ini kalau belum tahu Joni Agung dan Double T, wah nggak gaul. Kurang gaul, sih Ini yang... Seket. Seket. Seket. Seket. Seket. Seket. Seket. Pak aku manggil Pak Dek ya. Pade, Siap. Pak Dek, Zaman-zaman sekarang, ngapain aja Pak Dek? Kayaknya karena satu tahun ini aku yang biasanya di beberapa tahun yang lalu aku dengar warawiri di ujung jalan, oh, di perapatan iya. double T, double T, double T wuih, kalau taruh. di perapatan, perapatan itu gini loh di rawa-rawa nama kalau di Bali <laughs> gak, <laughs> <itu>. gak pernah <laughs> kita di rawa-rawa, gak <laughs> pernah belum ya? <laughs> <laughs> karena aku lagi sibuk ini, sibuk apa namanya menyibukkan diri apa mengorganisasi satu komunitas hmm. Bali Regeneration apa itu uh, jadi band Bali band, Bali Bali regeneration Be Bali reggae ya rege. bukan regenerasi ya bukan reggae regeneration jadi Regen ada dalam, dalam regeneration regenerasi rege regenerasi ya, reggae rege Bali gitu cuman kita satukan jadi regeneration gitu. biar tahu lah splash yeah. leset gitu jadi uh, karena masa-masa seperti ini ini Zong, kan? Iya, ya, so Semua di hajab. Ya. Habis izin juga enggak salah rombong-rombongnya. Ya, <laughs> udah kedingkep nih. Sambil kedingkep. Tadi <laughs> aku uh, bikinin mereka acara-acara kecil mm -hmm. di war teman-teman punya warung, kita jadinya uh, sistemnya itu donation on the spot. Donation ya, on the spot. Jadi mereka Biar tetap mereka bisa hidup ya. Hidup ya, ya, ya. Nah, hidup sih tetap Cuman, ide, ide, kreativitas mereka itu biar terjalan. Enggak, gitu. aku berpikir idenya dapatnya dari mana nih bisa ke kamar mandi? Ah, huh? mandi. <laughs> Benar kamar mandi. Serius? <laughs> Serius pagi-pagi ngerokok, mobil buang hajat ya itulah. Yeah. Ya ngerokok. Kenapa? Enggak. seperti ini. Kalau kemarin itu mereka main, ya udah buat seneng-seneng aja. Hmm. Kita kumpul komunitas-komunitas. Ini teman-teman komunitas support kita kok gitu tadi yeah. Iya. Terus aku coba di rumah, ada mini street di rumah, di base camp, Juniagung. Mm -hmm. Aku bikin undang mereka main. Siapa yang mau main nih? Uh, Oke, okay. satu band-satu band ya. Okay, jadi rolling mereka. Jadi mereka main, taruh uh, satu kardus, yeah. Sport. jadi mereka main, teman-teman yang datang seikhlasnya lah. Nah, andai kata bomberman dan memati yang di luar sana tuh, yang yang di sana tuh pingin juga ikutan, itu bertepat di mana sih ya? Uh, kita keliling kita hilang ada teman-teman yang punya Oh, berarti bukan di basecamp-nya. Bukan, bukan di basecamp aja. Tapi awalnya kita bikin di, di basecamp dulu. Itu alamatnya di Jalan tiga 33. Jalan tiga 33. 33. On 3, 3. on apa apa? On 33. On 33. On, on On 33. On 3, 3. 3. Woy, On Woi, on the Double T, double T. Iya iya iya iya iya iya. Ya. Ya, tetap kita pakai tiga tiga dari jadi, situ berawal, ya. terus baru jalan ke sana sini ya, sini sini ya. teman teman yang punya warung kamu ada alat terus sistem nggak? Oh ada nih, tapi sederhana nggak apa apa kita masuk ke sana feedbacknya gimana? Uh, jadi undang undang spot jadi yang punya warung dapat jualan, ya. yang main uh, Iyalah, dapet salah -salah dapet dapet, ya lah sama sama menghidupin ya, dengan dari undang undang spot, plus yang datang terhibur, Iya gitu kan imun tubuh naik kita pun itu udah tubuh, berjalan berapa lama sih? Ya? Itu dari dua ribu dua puluh kemarin Duri. udah jalan awal apa uh, pas kena uh, pandemi petengahan, itu Nah, setelah Agustus kita mulai September kita, uh, kita udah mulai dari tempat-tempat lain sampai uh, bulan ini masih jalan nggak kesusahan untuk uh, maksudnya untuk mendelivery sama komunitas ini akan konsep ini nggak ada enggak ada gak, mengalami gak, masalah. kesusahan gak. Gak ada masalah. langsung di, dapat feedback iya, ya dari anak-anak iya, iya udah jadi teman-teman akhirnya yang yang kemarin itu kita di komunitas kan di komunitas mainnya itu Anak-anak uh, reggae ternyata sambutan dari teman-teman di luar juga ada Jadi bukan kita yang di ini aja gitu Jadi kita udah ada kemarin di Gianyar, di, di Bali sama di, ini, di, uh, Keliling Bali nih ya? Keliling Bali sebelum cuman beberapa tempat Tapi Nanti, tidak memungkinkan nah, kan ini bisa keliling Bali Tapi pasti dalam scope yang ya minor lah masih ya, ya. ya, ya. Nanti rencananya kita untuk tahun ini ini Semoga berhasil dan ada support dari Kemarin sudah sempat bicara-bicara juga sama beberapa sponsor, kalau bisa kita nantinya bikin Nusa Penida Ma, puncaknya ya. kemarin di 111 satu saat... ikut dong tidak eh, nah, serius di, nih di kita ikut aku uh, jadi penonton ikut maksudnya bener nih serius mau kalau, kalau aku tujuh, kita, tujuh ke satu tempat tujuh satu tempat nih kita bawa anak-anak sana kita main Indonesia under in sport gitu Nusa Penida banyak sana tempatnya iya Nusa Penida kita ada di sana dua ada dua band yang tergabung di bagian Indonesia aku punya sahabat di Nusa Penida nama grup bandnya Chick Kenapa namanya cicdak kalau oh. dia main cik dak cik dak cik dak cik cik dat. cik yo. Serius nih. Iya, semua anak Nusa Penida semua. Serius. Uh, serius serius. Ini mereka juga anak Nusa Penida cuman cicdak belum belum tahu sih orang-orangnya belum pernah dengar juga dia. Yeah. Ya ada di nama di Duston Puncaknya aku. rencana di Nusa Penida Rencana kita di Nusa Penida nanti kita bikin ada teman di sana punya warung yang di pinggir pantai dia. Iya. Yeah. Jadi dia udah oke. Okay. Ya semoga ada izin aja sih. Izin, yang... izin ya, kalau kalau kita uh, Mengikuti prokes sih Pasti izin oke-oke aja sih, kalau menurut aku Yang penting kita koordinasi yang yeah, yeah. yeah. Kita tidak buat kerusuhan Tapi kan ini memang me, Apa namanya ya uh, Membangkitkan juga Yang kita tahu lah Ekonomi memang terpuruk Iya kan? yeah, semua ya, lah Bukan di Indonesia aja, seluruh dunia lah yeah, ya, ya Cuma kebeda-bedanya tepidak kita bagaimana Biar enggak terlalu terpuruk sekali kan? iya. Makanya aku di Joni Agung double T sendiri juga bikin acara sendiri gaji hmm. diri sendiri gitu kalau kita hanya nunggu tawaran dari luar sesak makanya ada sinyal ya ini kita bikin barang jualan nih kirkin dagangan kita jual pada aku tahu juga double T juga punya komunitas yang 0530, 0530 iya. sama apa ya satu lagi aku lupa tuh kayak model Oh, uh, di ya. ya, ya, ya apa ya. sih namanya? Aduh. Apaan tuh yang mana? Ada uh, kayak motor-motor gitu sih. Vespa. Itu, itu deh. Vespa. Ya, di Vespa. Itu namanya gue lupa. Arniscoot. Arniscoot, Arniscoot. ya. Jadi di 0430 ini teman-teman kan banyakan yang hampir 90% Vespa nih. Mm -hmm. Nah, dari Vespa ini ternyata pecah lagi ke good Mereka respanya army gitu. Oh. Jadi dari awal sekali memang 0530 ini yang support PG. Itu kapan terbentuknya, Pak De? Bisa cerita sedikit? Uh, itu tujuh tahun lalu. Berarti 2014. -204 2014. 204. 2014 uh, ketika kita aku cerita sedikit nih. Ya oke okay, oke. Okay. Kita kan masih main di apa sih nih? Uh, boleh sebutin lama, ya. Boleh, boleh. Ada main di apa sih dan di uh, minggu di sanur kemarin iya. ya. Jadi kita disebutkan sama main di bar, jadi gak kepikiran untuk event apa segala hmm. macam main di luar, ya kita tetap bikin album, ada undangan kebenturnya kita itu kan begini, kalau di nah. yang di Sanur, kita bisa uh, ada event nih, kita gak main ya malam ini oke, okay. cuman kalau yang di kuta ini hmm. harus main gitu kan, karena yeah. mereka juga uh, bukan satu restoran yang ada band mereka tetap jalan enggak, yeah. ya kan, kalau di Apache kan memang band yang, yang, yang memang harus ada gitu jadi Ketika itu ada event kita bisa main, ternyata di tempat ini kita nggak dapat pengganti band pengganti gitu, di, hmm. di AKC ini Ya jadinya eventnya terbuang percuma, gitu kan Nah akhirnya ada salah satu uh, temen, kebetulan keponakan sih, keponakan yang dari unit kemarin dulu, 2012 itu, kayaknya buka mata aku sih uh, Kemarin itu kan reggae kan, sebelumnya ya, kan? ya, sekarang general, ya. Ya gak mati sih cuman ada kita main di bar, -bar gitu jadinya pak De, tau tahu nggak kenapa reggae nggak boom? dia bilang gitu uh, sedikit itu? dan reggae kenapa panggung pak hmm, dia bilang gitu, panggung gitu maksud ya. kamu bisa gak, pak De, bikinin mereka panggung panggung kecil aja dulu kayak teman-teman musisi lain mereka bikin acara komunitas aku kan nggak kepikiran ya, gitu ya, ya. jadinya oke okay dah nah akhirnya uh, kebetulan ada teman yang punya sound system yang punya tempat ya, mau support juga, juga. Ya. macam aku bikin itu kecil-kecil kecil, kecil, kecil, kecil, kecil. Uh, akhirnya terbentuk Bali Reggae Movement. Reggae oh, Bali, Bali Reggae Movement, Movement. ya ya tahu, tahu. Ketika Bali Reggae Movement cuman yang main yang terkumpul di Bali Reggae Movement ini mereka yang sudah punya album dan yang mereka main di bar nah, jadi anak-anak ini kayaknya kalau mereka mau ikut Gimana gitu Tapi kalau untuk masuk ke sana mereka uh, Memainkan lagu-lagu original apa masih cover? Waktu itu hanya Double T aja yang main-main lagu original. original Yang lainnya mereka masih mas masih cover, masih cover. Ya? Nah akhirnya aku berpikirnya, Oh mungkin karena mereka juga agak canggung ya, ya. Sama penuh-penuhnya ya. di, di reggae Akhirnya aku bikin Bali Regeneration okay. Oh ini cikal bakal ya. Bali Regeneration itu ya. dari sini Jadi ketika Bali Regeneration Teman-teman uh, di Juni Agung Double T support untuk uh, di base camp, kita open house jadi siapapun silakan ayo kita berbagi di sini bukan hmm. saling mengajari gitu jadi satu dua akhirnya sampai waktu itu kalau nggak salah sampai 18 band wow ya akhirnya mereka main di satu tempat main di satu sama kayak sekarang sih hmm. cuman donation reportnya belum karena apa namanya zaman masih aman kan yeah, waktu itu, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. gitu jadinya naik naik naik terjadak langsung juga Naik juga nih, jadi double ti. Iya, ya, kan? otomatis sudah komunitas, iya, ya, juga banyak orang senang-senang. Akhirnya main ke base camp, hmm. ternyata mereka anak anak baseball. Eh, tapi maaf nih yeah. sebelumnya. Nih. Mungkin, tapi emang ya, agak sedikit tabu nih pertanyaannya wow. karena waktu zaman itu aku tuh sempat denger nih double ti tuh kayak disikat apa go, ya gosip lah bilangnya uh, yang versu yang kayak gimana gitu ada ya. bonda terus kalau udah bertimain ada perusakan inilah ya. ada yang begini sampai ya. ada yang meninggal lo ya. jatuh ya. apa segala ya. macam ya. karena dia mabuk mabu, ya. itu gimana apakah itu ada imbas ke bandnya atau gimana itu sebenarnya enggak sih sebenarnya enggak, cuman kita akhirnya memang imbas bandnya itu waktu itu kan uh, Nah, anak banyak yang bawa bendera apa segala macam kalau di acara. Tapi kan ya, sah sah aja itu kan iya, bendera iya macam. sih. Cuman yang di belakang di belakang belakang nonton itu komplain karena mereka bukan bawa benderanya itu segede itu bukan di belakang nontonnya di depan. Jadi yang di belakang di, di belakang merasa nggak bisa ngeliat itu. Iya harus gitu. ngeliat. Akhirnya pertama kali kita waktu launching yang di uh, cinta dan kesayang yang di Sari kita himbau mereka sehari sebelumnya kalian datang ke acara. Kalian pasang bendera-bendera kalian itu di barikade. Iya, karena bendera-benderanya pun ada kayak nama komunitasnya mereka masing-mereka. Masing ya. Iya, iya, aku baca itu. itu Makanya kita nggak nggak bikin uh, satu komunitas yang namanya satu komunitas untuk jenang double Enggak, Jadi mereka milih milih lagu kita untuk dijadikan komunitasnya mereka gitu, satu kebanggaan buat mereka lah. Padahal gimana perasaannya begitu di atas panggung, ya. begitu jreng mereka nyanyi semua eh uh, merinding sih. Eh, merinding pertama pertama merinding apa segala macam karena kita tahu naga, maaf. Ya? Karena kita tahu maaf, yeah. sebuah band itu apa ya dari fansnya ini yang besarnya band tuh karena fansnya ini yang memang Betul. apa istilahnya yang totalitas Betul. mereka Betul. itu hmm. begitu baru belum tau lagu apa baru jereng Wih, aku merinding tuh, merinding <laughs> nih. Aku nonton, hmm, <laughs> Gini semuanya nyanyi tuh satu stadion, hmm. Gimana perasaan tuh? Ya apa namanya satu kebanggaan aja sih uh, harus aku akui ya. Harus Ada nggak mimpi saat... sebelumnya untuk kayak gitu tuh? Belum. Enggak pernah, enggak pernah. Ketika pertama kali kita main dengan orang sekian banyak. Ribu. pintu aku sendiri hmm? ya, untuk aku sendiri nggak tahu teman-teman yang lain. Tapi. Kayaknya sih sama gini, mereka Sampai ada pengakuan dari drummerku Sabar, sabar, sabar. Jadi kepingin oh, nggak, tapi ya, ya. sama Oh, berarti sama nih ketika berarti main. Enggak perasaan Apa ya, apa istilahnya? Apa yang? bahasa sama sih. Oh, sih. Oh, berarti sama ya, gitu loh Ngeruduk gitu ya, ya Gimana ya. tuh kan? Ini kan, kita kayak ini kan, per, apa istilahnya permainan emosi di sini kan? Ya. Kita antara... I, gimana tuh? Kadang-kadang, kalau nggak nggak bisa gitu, beberapa kali dalam satu event itu oh, ada yang overload, kan? Ah. Yang penontonnya overload, jadi kita dari atas itu udah kayak gimana gitu. Jadinya, kita di sebelum naik panggung itu untuk mengimbangi itu ya, udah jir duluan, jir duluan, <laughs> nah ternyata habis kita yang habis, gitu ya, kita yang habis di atas panggung ya ya lah. habis ya dari panggung ya gitu. Cuman ya dari perjalanan jelajah segala macam itu eh apa namanya? mengertilah kita bertanggung jawab gitu untuk band kita sendiri Itu kita perjalanan sendiri. kan panjang pada oh. Pasti ada semua. Kamu tahu lah, kamu I, tahu. Oh kan. enggak, saya siapa lah. Kita sama-sama di sana <laughs> tuh. Enggak lah. Enggak lah. lah pasti ada sebuah cerita di sana sampai terjadinya seperti itu hmm. pasti kan mengalami mengalami fase-fase yang bagaimana yeah. yang ribut sama temen hmm. yang ribut gak sama keluarga ini kan yeah, yeah. double ti itu jadwalnya ngeri aku lihat kemarin Bro, aku ya zaman ya, <laughs> ya, itu. Itu, itu, gitu. itu aku aku yeah. ya harus di inilah yeah, yeah, yeah. nggak bisa dipungkirin itu itu memang benar-benar realita tiba-tiba drag otomatis kan waktu untuk keluarga waktu untuk kita bersantai yang biasanya kita nongkrong-nongkrong nong yeah. yang ngecir sama dengan yeah. teman-teman yeah. kita yeah. di rumah tiba-tiba ijo deh jadi wis nggak bisa lo sekarang yeah. aku ada ini lo yeah. wis gimana tuh? cuman yang aku syukurin di sini banyak cerita sih di sana yang uh, pertama-pertamanya sebelum boom sekali itu teman-teman jadi ngumpul di rumah kan jadi akhirnya support mereka secara komunitas di 530 teman-teman Vespa juga hmm. jadi mereka pindah minum aja kumpul dulu di rumah habis Asur. itu ikut ke acara ya. Ya. ya tapi mereka tetap support ya, ya tetap tetap support. Ini beningnya... Iya, iya, iya. tapi dibalik nih ya. Iya oke. Ih, paham Bapak ini. Ya. <laughs> makasih, Pak. Aduh, aduh, aduh. Aduh, makasih Fat, makasih. Ih, jadi jadi enak nih kalau gini caranya. <laughs> tapi aku bingung gimana cara minum. Ya pasti ketek. Oh, gini caranya. Enggak enggak kelihatan. Ini selangnya eh ini iya ini selang ini. Gini caranya nih. Dedak. Debret. Enggak kelihatan ya. Pak silahkan. Oke, okay, oke. Okay. Uh, jujur aja. A sing ada apa ne? <laughs> nih. Ini sing ada apo dari awal nih itu udah kena singa ke apo. Singa ada, apa, <laughs> ada apa. Oh. Ya, jangan ada apa-apanya. <laughs> jangan ada apa-apanya. Eh, berarti, Mama yang gimana? Makanya, <laughs> masa gini terus ya, aku megangin ini. <laughs> Tepatnya sih out ya? Of, out of the frame nih ini. Berarti harus ada sponsor dan bisa dilihatin kayak. Nggak, gitu. saya tidak berharap sponsor. Tapi kalau emang ada ya ya. Habis. <laughs> saya sih ini zaman penemu aja saya harus begini rokok nih. Sama. Nggak bisa. Sama. Nggak boleh. Maksudnya nggak boleh. Ini juga gitu, nggak apa-apa kan? Gak apa, apa. Murah tapi nggak murahan. Wih, wih si wasa ini tuh. Murah tapi nggak murah. murah. Wih, pasangan. Memang seorang seniman iya. tuh bersilat lidahnya tuh memang ngeri. <laughs> Jadinya para bomberman dan bomberwati diusahakan jangan pernah punya pasangan oh. seorang seniman. Habis kalian kena rayu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> pokoknya berkuah-kuah <laughs> dah pokoknya. Lanjut pakde. Ceritanya keren keren. Wih keren banget. Tapi di mana tadi ya? Ya itu teman-teman jadi pindah pindah lokasi aja sih ya dari uh, dari sini pindah uh, ke, akhirnya ke karena gitu. rutinitasnya manggung hmm. ini dan uh, program apa istilahnya istilah, istilah, jadwal jadwal panggung ini panjang itu kemarin itu ada satu salah satu pernyataan dari anakku uh, yang bikin enggak ngapa tuh waktu buat kita kapan pak hmm. <laughs> sempat sempat terjadi itu itu ya. itu itu karena uh, karena kan ini di luar manggung di, di, di luar manggung yeah. teman-teman datang ke rumah aku harus sama teman-teman aku harus meluangkan waktu yeah. buat konsumsi macam. Jadi untuk istri masih udah yeah. kan udah. Tapi untuk anak, -anak ya di ini, sisi ini, lainnya Di ya. sisi lainnya ini anak-anak. ya jadinya, mereka kayak apa ya kehilangan sebuah waktu yang mestinya mereka tuh pingin bermain dengan yeah. orang tuanya, harus segala macam Iya sih. Tapi tapi semoga aku aja anak-anak di rumah kita nih bapak-bapak melakukan itu semua itu pun juga bukan keinginan kita yang ego kita tapi untuk menghidupi kalian-kalian yeah. yang di rumah mantap, mantap. untuk kalian-kalian juga keperluan kalian untuk keperluan kalian sekolah dan dan lain-lainnya jadi kita-kita nih yang orang-orang panggung ini bukan seperti orang yang normal jam 7 pagi tank pulang jam lima sore bisa itu kan udah digaji. Nah, kita nah. kita mencari gaji, gaji. lu. <laughs> kan, asik, asik asik asik. Kan. Ya cuman itu aja sih angsa kemarin itu ya kayak gitu aduh kok. Ya kok bener, sampai sih? bunyinya gitu ya, ya. Aku berpikirnya gini, aku harus dua duit akhirnya ya memang ada spare jadwal waktu itu spare jadwal uh, yang kosong ya udah aku angkut anak-anak pergi kemana kalian mau apa kalau mau enggak. kita mau duduk aja sama papa hehehe minum beee yeah, yeah. iya yeah. jadi cerita-cerita Cerita, apa, istilahnya cerita sesuatunya tuh Iya, iya, itu ya, itu. kalau ya kemeriahan koma hmm. di acara kita apa segala macam itu kan sudah biasa lah ya, Ada nggak keinginannya Pak Ade yang sampai sekarang kayaknya belum tercapai? Ada Apa itu? Boleh sih tau? Boleh, boleh, boleh, boleh. Satu-satunya keinginan saya yang, yang belum tercapai itu adalah uh, duet sama Bobby Dinar Wah? Iya Bobby Dinar ya? nanti aku panggil, nanti aku coba aku aku aku, aku panggil dia ya, semoga ya. dia mau datang di acara ini bi mau nggak kamu duit sama dia bikin ya, <laughs> project eh kayak okay. kita, kayaknya itu kayaknya cerita reuni itu <laughs> oh, bukan reuni sih uh, apa namanya ya dari dulu hmm. ada keinginan keinginan gak kesampaian kesampaian kena kesibukan masing-masing ya, gitu ya, ya di yang untuk mandan dan pembaruati ini di rumah ya sosok Bobby Dinar ini memang nanti kita akan tahu kita akan kita usahakan mengundang beliau supaya nanti aku pakai rayuan ninja deh supaya beliau mau <guluh> rayuannya bukan lagi rayuan -nya, rayuan, -nya, rayuan, -nya, rayuan ninja nih biar dia datang nanti aku mau uh, Tiktoker, -kan, eh tiktok taktikan hebat Ya ya iya. Jadi ya. itu aku bikin project akhirnya aku bikin project di rumah kan ada studio on 33, on 33 aku bikin studio di rumah di uh, Bescan, jadi aku juga di sana Tapi betapa... kalau sama dia aku juga Udah lama pengen bing garap proyek sama yeah. Dina, jadi-jadi, serius Sampai pernah bikin grup lagi, yeah. <laughs> luar semua terusnya Anjur lagi, yeah. serius loh Gak jadi emang orang itu, susah emang Malah emang... temenku yang duluan bikin yeah. proyek sama gue yeah. ini Gimana Wogi ini? Nanti, kalau datang nanti, nanti, nanti, nanti, nanti kita ini Apa namanya? <laughs> Ade jadinya uh, gini nih um, Pasti dalam perjalanannya Berawalnya karir, bisa bilang karir ya. Boleh, boleh. Karir dalam dunia musik ini banyaklah rintangan ini itu dan ini itu ya. dan pasti pasti melewati. Pernah nggak ketemu akan titik jenuh? Pernah. Pernah. Kok gini aja aku? Oh segini aja? Pernah. Padahal, ya apa sih kurangnya? Masa ada ya. lagu hits. Ya. Materi otomatis kan ngedongkrak juga, udah otomatis iringnya, ini kan otomatis materinya juga dongkrak. itu pernah ketemu titik pernah, itu? Pernah. Pastinya pernah. Nah untuk A untuk kasih tahu nih, tips sedikit untuk sampai di titik itu akhirnya bisa melewati titik itu, apa yang pada lakukan? Berkarya? kerja di, di luar. Oh, another project. Iya, another project. Akhirnya begitu daripada aku. Berarti nih, pada ada another project. project. Ada, ada. Apa itu project apa itu? Aku uh, di belakang layar aja sih. Sepertinya. Ada, seperti apa? Uh, seperti apa? Belasin sedikit. Uh, apa ya? Kalau bahasa kerennya, bahasa ini saya memproduseri. Memproduseri. Ya, Jadi aku nggak main, aku nggak apa. Cuman kadang-kadang kan begini, Joni aku mengdouble di itu seperti ini. Hmm. Nah, ketika Aku kan punya ini sendiri, yeah. ya. Kadang-kadang kan nggak bisa seratus persen. Iya, ya. Karena kita harus, ya, harus ya. mengalahkan ego yeah. kita masing-masing, ya. benar. Makanya aku bikin biar nggak jenuh atau segala macam, biar keluar apa yang ada. aku bikin side project ini, cuman aku di belakang layar. Itu apa nama projectnya? Itu Jack on 33 dan the Guntur. Jack on 33 and, yeah. the, and the Guntur gitu? Enggak, eh, Jack on 33 dan uh, ada satu band lagi The Guntur Jack on 33 ini Guntur. aku ambil beberapa Ui. teman teman. Bledek ya Guntur tuh ya, keren-keren Guntur yang dari Batur, anak-anak itu hmm. Ya mereka semangat sekali Dia reggae juga reggae. atau? reggae ini. Reggae. Reggae-reggie aku cuma ngertinya main reggae Enggak-enggak ah, Enggak-enggak <laughs> <laughs> Susur main yang lain aku nyerah Enggak-enggak ah, ya. Reggae Berarti, belajar, gitu. uh, untuk sekarang nih uh, Bisa dibilangkan, bisa dikat, dikategorikan fokus nih ya, untuk diri ya, ya, ya. ya Nah, membagi waktunya gimana? Untuk apanya nih? Ya kan, di satu side dan satu sisi double T nih oh. yang Satunya ada lagi Guntur oh. terus, terus on 3 on yeah. nih Itu kan pasti harus memecahkan ya. Kebetulan kita kan jalannya sama nih oh, Jalan sama, okay. jadi Nah, kebetulan sekarang aku di sama teman-teman untuk uh, ngurus band mm -hmm. Jadi, ya... Ini rekaman, ini bisa rekaman mem juga. Ini ya, memproduksi kan? ya, berarti? Ya, ya? Bukan memanajeri, kan? memproduksi berarti mem -mencetak, mencetak mereka, mereka ya. biar menjadi sesuatu, ya. kan? Ya. Jadi... Uh, tantangannya berat, loh. Aku kasih mereka aransemen, apa segala macam, ya, yang tadi aku bilang kejimungan, ya, ya. ya, untuk uh, mengimbangi kejimungan itu, jadi bikinnya... Uh, apa yang ide yang gak bisa masuk oh. di Johnny Agung Double T? Ya, aku tuangin ke sini. Oh, Apa yang aku inginkan? Gitu. Tapi di link dulu sama bandnya, kamu mau gak? Uh, gitu. kamu dan bikin. mereka gimana feedback dari mereka tuh? Mereka oke, okay. mereka oke okay karena sesuatu yang baru. Ini, ini masih muda-muda? Masih muda-muda. Sekitar muda -muda. umuran berapa mereka tuh? Tiga puluh ke bawah. Wow, puluh ke Cikal bakal. Cikal ya, bakal. Ini, makanya bikin Regeneration, ya generasi regimen nih. Biar ada tetap di mungkin Joni Agung dan tua dua kita hanya mainan plus satu aku Joni Agung and Double T. Kalau Double T-nya itu berdiri sekitar tahun berapa sih? 96, 96, 1996. Ya, 96. Joni Agung Double T-nya ribu 2002. 2002. Oh, berapa generasi dari Double T itu? Dari sebelum Double T setahunya aku kalau nggak salah itu Full Moon Full, Awang, moon. Ya, full moon, ya. full moon, nama Gus Nater ya. Ya, ya, ya dari hmm. full moon, double T full moon uh, karena Bung Juni dulu grupnya namanya Sunshine, kalau nggak tau sama apa, ya. ama Ida Budiman. Ya. Apa, apa, Apa Gus? Iya, iya, iya. Gus, Ida, Gus, Iya, uh. Itu bikin grup Sunshine. Gus, Gus, Sebelum itu ada legend. Ada legend uh. ya? Gus, ya. Udah Gus, Gus, Gus, Gus, Gus, Gus, Gus, Wih, gila tahun, tahun 9 Sampai sekarang ini yang teman-teman yang kumul 2 itu mereka belum lahir gitu Sampai <laughs> masuk uh, jadi double T itu 2000 Juni yang kumul T 2002. 2002, 2002 2002 2002 lah, bila. Ya. 2003 awal lah awal, 2003, 2003, awal, 2003 awal, awal baru masuk Pem di Tahun 2015 Tengah 2015 yang memang betul-betul benerlah, pam, karena kita itu yang namanya bom, ya? bom ya, bomnya itu ya. Ini acara kita. Gitu. Apa? Ya, <laughs> Programku ya. namanya bom. Aku sengaja bikin nama ini bom. Bom, ya. bom. Maksudnya itu dengan harapan hmm. sih keluarnya uh, uh, program uh, ini. Uh, Bom, Bom. <laughs> yang tapi mungkin sumbunya masih panjang belum ledak. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. 2002 hancurkan. naik jadinya di titiknya itu 2000 eh 2015. 2015. 2015 ya. Karena 2014 itu kita baru mengawali ngumpulin teman-teman di reggae yang tadi aku bilang Bali. lagu yang 2015. Uh, nonggak 2015 tuh. Uh, ketika mentari pagi. Oh, ya judul oh, iya. albumnya aku lupa. Oh, ya judul album. Total berapa album sih ini? Berapa? 7 ya. 7 album ya. 7 dari 2000. Produktif ya dong. 2002 sampai 2000. Apanya produktif? Ngannya dah. Perongoh aku gini eh? Masa, loh. Hah? Iya loh. Bisa minum dikit tadi. Nah, ini pula. Iya, soalnya yang apa -apa? mengerti lah, seorang kuda kan, tadi tadi seorang kamera gitu kayaknya gimana seorang kuda yang ya, sepan nggak ya. sih? Wuih, beda orang ya, beda beda beda. Padahal ini apa ini? Ini ada sesuatu. <laughs> <laughs> ini uh, niki niki niki, ya. dan ini ini ada dari Salah sa seorang sahabat yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyebutkan namanya <laughs> arak Bali rocker nih, deti lolot, badi, tapi benar. kan itu lolot. Oh. Kalau ini detandung, oh. detandung dia ada project juga sama, oh, gitu. detandung nih lo, ya kan bisa didapatkan di Love Life. Panjer, panjer. Kayaknya seluruh Bali tahu deh masih, masih di Bali, masih, di Bali. <laughs> masih di Bali. Semoga masuk lah, semoga. Tapi gelasnya maaf ya karena zaman-zaman begini gelasnya <laughs> harus, Wih, tapi kalau ada nih salah satu band nih kalau, Oh, kamu kok pakai gelas itu sih, ada tuh band ada, ada band. Hmm. band Bali juga tuh, oh, kamu jangan pakai gelas gitu nanti, apa-apa, ya? bahannya, oh, gitu. bahannya, oh, gitu. bahannya, bahannya bahan. itu bahannya bukan bahannya, ya, ya, ya, ya. tapi ini kan bisa didaur ulang, padep coba padep, kita ting-ting, Uh, the Holy untuk kesehatan, ya? untuk kesehatan, untuk kesehatan, baik Ini untuk kesehatan ya, baik untuk, untuk, untuk jasmani itu. dan rohani, ya. rohana juga baik. Ya, <laughs> hmm. hmm. ya oke, okay. timur itu ya, timur itu. Sepertinya. Nah kan, tadi aku itu. Ya. sekarang baru kelihatan, baru kelihatan timur. Ya. Padahal kita tuh orang Indonesia pasti orang timur, nggak mungkin mana barat selatan, bohong kita bukan orang selatan, bukan orang barat, kita bukan orang kita orang, orang timur. timur, jadi di mana arahmu? Oh, timur, timur. <laughs> orang kita <laughs> orang timur, gimana caranya? Loh. Loh. Loh. Hmm. lanjut cerita tadi, double t awalnya kita udah tahu lah sepak terjangnya double t kita udah tahu dan segala macam, capek saya ngomongin band dan band dan band, saya pingin yeah. tahu sosoknya. Woi, jeruk. Kok udah jeruk ya. Kalau di pura, kalau di pura ya, aja. Udah. Ya, kalau sekarang beli. Sekarang beli. <laughs> jeruk, jeruk. Enggak, <Jeruk>. yeah. <laughs> kok bisa sampai ke sana itu gimana Pak, Dek? Uh, pasti kan ada tanda-tandanya sebelum ke sana. Iya, mungkin dari kalau di Bali kan keturunan apa segala macam mm, gitu ya, kan gitu. Ada keturunan da ger kita keturunan uh, dari gen kita segala macam. Tapi ya. sebelumnya ada dapat kayak apa wangsit apa ilham Jiru. apa seperti itu jedak. Kalau enggak gitu nanti, karena setahunya saya kalau nah, enggak ikutin, ya, dihancurin Kadang ada sesuatu dah di pisang, Iya, pokoknya di, ada aja sesuatu yang gini Ya itu sih, apa namanya, sudah sudah dapat dari mimpi, mimpi hmm. bukan omongan, bukan apa segala macam, Dari mimpi, kok aku mimpinya gini aja terus gitu. Apa itu kira-kira? Ya di ajak terbang dengan satu sosok apa ya, ya, Tapi itu, itu berulang-ulang kali gini, Kok terus, kesana-kesana ya, ya, kesana, kesana kok? tempatnya ini aja sedangkan aku nggak tahu tempatnya itu kayak di mana sesuatu itu di mana tempatnya gitu. Jadi dianterin sama orang tua, sosok itu lagi gitu sampai terus berulang-ulang ya. kali ya. Kali -kali. Tapi masih nggak mau waktu itu bade. Bukan nggak mau sih, nggak ngerti. Oh, iya gitu jaya ya, akhirnya kan ada sesuatu, ada sesuatu musibah sih. Sesuatu wow. musibah Wih. yang yang. Seru nih, seru nih. Ya, jadi waktu itu nakal-nakalnya anak muda apa segala macam hmm. gitu kan akhirnya aku kena batunya hmm. dan ya biasa lah orang tua namanya karena sayang sama anak kalau di Bali kan ditanyain kurang pinter gitu yeah. kurang pinter bukan satu dua orang tapi sekian kali itu dan jawabannya dan harus sama kesana. dan jawabannya sama gitu. dan memang harus ke sana ya, ya. nggak boleh enggak gitu, ya, gitu. itu pun juga maaf itu di rambut, rambut. rambut oh, enggak, enggak. kalau kita di rambut kalau di Bali kan sudah terbiasa ya hmm. dengan gimbal Kebetulan aku juga di Rege, Gimal itu udah, udah biasa sekali, cuman ada sih tanda-tandanya di sana gitu Cuman yang dibahas waktu ditanya segala macam itu uh, bukan rambut, bukan rambut tapi dari ciri, ciri, ciri, ciri, ciri hmm, gitu. fisik dan ciri apa namanya kejadian-kejadian uh, yang aku alami Gak mungkin, kok uh, dong, kalau aku yang di Denpasar ditanya ketabanan, aku gak kenal. Aku ya, gak kenal tapi terasa jawabannya sama. Sama gitu, dan satu orang, satu orang ini gak, gak saling kenal gitu. Jadi, itu nggak beban, gitu. but... pertamanya beban, pertamanya beban. Karena gini, uh, wah, nanti kalau aku gini, aku gak boleh gini, aku gak boleh Kan banyak. Kan, iya, iya, iya, pasti ada ya, pantangan, pantangan ada tersendiri pantangan, ya. yang ya, harus kita ikutilah aturan-aturan ya, itu, iya, kan? ya, ternyata dalam situasi daripada karena di rumah kan juga ada. Ya aku berkaca dari mereka, menolak apa segala macam akhirnya sakit. Ya jadi seperti aku jadi sakit jadi gitu hmm. kan. Jadi biar aku nggak sakit aja aku aman-aman aja oh, udah. Berarti okay. secara tidak langsung di skalanya aja udah ada aturan, berarti di skalanya juga ada aturan, aturan ya? juga gitu. Cuman akhirnya aku iakan ya dalam perjalanan itu ada sih beberapa apa namanya? Perjalanan yang memang kita harus lalui kan Ketemu orang ini, ketemu orang ini Tapi akhirnya satu puncak aku ketemu dengan Satu Seorang mangku juga, mangku gede Dia memberikan aku Pemahaman yang Lebih luas tentang Seseorang yang lebih baik Lagi Ini ya, dia ya. dikasih bebas Celah celu tadi, selap selup Artinya Artinya dalam bahasa Indonesia ke, Kamu kemana aja boleh, boleh. Cuman selap selup itu apa sih kalau bahasa Indonesia eh uh, tenggelem naik. Selap-selopnya <laughs> tenggelam loh <laughs> tadi. Enggak. Tenggelam Jadi apa namanya sesuatu yang yang di bawah kamu kayak di atas hmm. ya. Oke oke. Iya iya. Iya iya iya iya harus gak, gak. sengaja. Ya kalau memang nah, gitu. kalau memang pakaian bawah ya di bawah, nah, yang gitu, yang kalau gitu. pakaian atas ya memang ya di atas. Gitu. Karena uh. dulu pernah ada satu kejadian Udeng kan? Iya, ya, ya. Udeng-udengnya aku udah-udeng, udeng -udeng, karena anda ngerti aku tak. Power taruhnya. Ya, aku pakai lagi. Sakit, pusing kepala ya, atau gimana? Berat sekali ternyata. Habis uh, iya, itu, iya, iya, iya. lepas, uh. masih kan pusing. Hmm. Adalah seorang, mu metip, mu gak? Nah, udah, udah ditukai. Ini ya udah, tiba-tiba hilang -tiba gitu tanpa minum obat mata sebetulnya. Clear, udah. Nggak bisa. Ya ini, karena kamu begini-begini, ini udeng-udeng, gitu. di sini gitu. Jadinya ya itu... Ada satu sisi lain selain band gitu. cuman teman-teman. Tapi uh, nggak masalah dengan band itu? Nggak, enggak ada masalah. Jalan band tetap jalan, yeah. yang ke sana tetap bisa jalan. Celah-celah tadi selalu selap yeah, Oke, okay, Oke, okay. oke. Okay, Kayak ke dimana? Gitu. Mana-mana aja kamu silahkan. Cuman ya, yang ya. berat juga ya? Nggak berat sih, nggak berat. Dijalani aja nggak berat, karena karena kalau hal-hal yang seperti itu kalau dipikirin berat, hmm. kalau dijalani enggak berat sampai aku dengan pemain basku si dilem ya, dia ya. kan harus jadi mangku gede, Hah? udah jadi iya, mangku gede dia sekarang tampil loh satu kuda. Wuh semua itu gih aku. Tahu di mana ya. arahnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iban pemangku. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pakde, apa -apa. <laughs> ya. kasih satu, salah satu, ah, bukan salah satu lah, tapi sebuah motivasi untuk generasi zaman sekarang lah. Motivasi buat mereka yang ingin berkarya, ingin ber membuat sesuatu, kasihlah satu motivasi Karena bagaimanapun juga sosoknya pade, Alif nih inspirasi bagi mereka Mungkin pada tidak merasa sadar tapi mereka loh memandang Dan aku tahu, sosoknya ini, ini, mereka tahu, kasihlah sedikit Buat mereka, para Bomberman dan Bomberwati yang di sana Yang ingin berkarya, yang ingin usaha atau ingin melakukan apapun ini. Karena perjalanannya pada tuh, aduh Intinya gini aja, kalau Kalian ingin menjadi sesuatu almu um, atau membuat sesuatu Jalani dengan serius, jangan setengah setengah Berkarya, seriusin berkarya, entah itu kalian dalam masa sekarang Mau buka warung, mau jadi apa-jadi apa, tapi yang dalam positif ya Mas. Ya, positif. Ya. Jalani dengan serius jangan ngaseng Berarti kesimpulannya apapun yang kalian perbuat harus fokus-fokus dan ya. tetap berusaha dan ya. berdoa. berdoa. Ya. Itu kan nanti hasil itu bonus ya. Iyalah. Iya. <laughs> udah berarti ini udah dapat bonus sekarang. Yakin semoga. Enggak. Astagfirullah. <laughs> udah, udah, udah, udah. Udah lah menikmati ya menikmatis perjuangan sebuah perjuangan yang ya, tidak ya. semua orang bisa mendapatkan perjuangan itu jatuh bangun sudah ya, ya. cuman ya ini hasil segalanya itu jadi bonus jadinya ajung sing bangga ya ya itu itu yang penting aneh kata pun ajung sih wajar wajar sahaja sah -sah sih tapi karena gini ya karena gini Uh, maaf adek. saya percaya Manusia Manusia ya Itu selalu berselendang Kesombongan Itulah manusia Karena merat, manusia merasa Dialah makhluk yang sempurna Makhluk dari semua makhluk yang sempurna Padahal manusia adalah Makhluk yang tidak pernah akan Sempurna <tuh> Oi, kartu loh. Sok bener aja omonganku ya. Sok bener omonganku. Aduh. Eh, pada kita main main ini yuk. Apa namanya? Aku main kayak apa istilahnya? Apa ya? Tanya jawab lah. Oke. Okay. Tanya jawab, pada jawab. Hmm. Tanpa uh, di di ini biar lancar teborokan iya. ke gua ya, karena cepat-cepatan iya, sip. Kan? Ya, enggak apa. Enggak apa. -apa. <g viver> Aman. <laughs> ini kayak model tanya jawab yang tetek-tetek gitu ya. Oke. Jangan lagi berpikir amatir. Jangan, langsung cepat. Tapi sebelumnya sebelum tanya jawab juga aku juga nih. Tidaklah lancar model, dulu Iya, juga. saya juga biar cepat pertanyaannya agak pas apa hmm. gitu ya. Tapi sebelumnya Aku mau nanya dong satu pertanyaan. Ini udah nggak sabar nih. Hmm. Eh, ini tanya jawab apa nih? Ini nggak nggak? Ini nih. Ini, ini. kan nama uh, programku ini yang sekarang nih bom. Bom. Kalau menurut Pak Dek begitu dengar kata bom tuh, Pak Dek tuh gimana? Atau Pak Dek punya kepanjangan dari bom tuh apa? Kalau menurut definisinya Pak Dek? Ya yang tadi aku bilang. Murah tapi nggak murahan. Bukan orang murahan sih. Oh, iya. berarti definisinya bom adalah? Bukan orang murahan. Bukan orang, bukan M orang murahan. Iya. Hei, mantap! Karena kita kadang-kadang orang kan... Oh, mantap, mantap. Ih, keren nih. Hei, keren, keren. Eh. Hey. Bukan orang murahan. Hmm. <laughs> Emang berapa loh? <laughs> apa yang kita kerjakan sekarang ini kan bukan Gak. murahan? Oke gitu. oke oke. Aku aku ini. aku ini apa namanya? Aku, kita tanya jawab yang cepat ya, sama dia ya, sama beliau satu nih Hmm, pemain musik kan? Ya. Band favorit? Still Push. Ah? Push. Still push. Still push. Still push. Band dalam negeri favorit, band dalam negeri God bless, God bless, yeah. band Bali favorit, Johnny Agung. gak. Ahahaha, jauh banget, jauh banget, jauh banget, jauh yang mistis-mistis ya? banget, jauh yang yang yang yang banget, mistis banget, -mistis, mistis -mistis, ya? mistis. Okay. Yeah. jauh <laughs> Wih berwatak tuh men, iya. berwatak tuh men. sekarang aku masih ingat Kalau uh. dia, apa namanya <laughs> ngelihat sosoknya dia itu kebapakan banget gitu loh. Iya. saya pikir kamu sudah menjadi orang. Caca belum belum. Anggun anggun kamu. Ampun, Eh, uh, Aktis favorit, Susana. Oh iya sundal bolong, iya mm -hmm. benar juga. Kuliner favorit, Betutu. Karena aku bikin beduku oh, di warung iya. beduku, ah, promosi. Enggak ah. apa-apa. Alamatnya, tiga -tiga. Alamat, best alamatnya bedu tuh, apa nama bedu tuh? Warung rumah tutu tiga Warung rumah tutu tiga tiga. Spesialnya. Aku pernah order by gojek, tapi nggak dapet. Serius? Oh ya. Serius. Nggak dapet terus aku. Udah tiga kali akhirnya Nicky kayaknya harus tembak langsung ke sana Alah, nih. Kemarin aku juga itu bikin. Tapi lancar usaha ya, tuh ya? Ya stok lancar lancar, ya, aman ya? ya. Aman, aman, karena aku disupport sama teman-teman juga. Itu betutu, betutu pakai apa? Bebek apa ayam? Ayam. Ayamnya ayam, ayam apa? Ayam boiler. Boiler. Cuman ya? tergantung permintaan. Ayam dari ayam Bali atau bebek silahkan. Kalau ayam kampus? Ayam kampus. <laughs> Tamu jangan jangan keren-keren ke sana Siapa tau betutu yang kampus Sih ya kan Wih Bagian tertentu lah ya kan. Bih, siapa tau Bukan di sini maunya Wih, <oto> bisa juga Eh Udah Ciro Eh Slist Karena Oh ya Oh iya ya sorry sorry sorry sorry Sori ya Sori Woh uh, rege man. pantai. Aku, oh, iya. Karena aku paling senang kalau duduk di pantai Duduk sambil bawa satu Kenapa di pantai? Bil. Adem aja, aku yang suasana air, pantai Tapi pantai yang peluk, karena banyak air Lu danau? Danau juga Danau yang kali Oh, uh, ya. air yang mengalir yang mengalir senai, sampai ya. jauh. Iya. Makanya aku sama teman-teman Vespa -teman kalau lagi touring masihlah macam ya dipatin ke Senang-senang nah. meman maman nggak? Mau mem apa? Memoan tuh apa istilahnya tuh itu? Berendam, Berendam tuh Berendam, apa iya. buat uh, dingin. Oh, iya, iya. Iya. Iyo, rencana gitu. Eh, kita acara kita juga ada tuh. Kita saya sama sahabat-sahabat saya ini sih ada namanya ngeling. Itu ngeksplor keliling. Itu emang kita ke tempat-tempat yang kayak gitu, yang dimana tempat-tempat yang enggak Orang malas sana tapi iya, kita kesana aja Iya Tapi Bisa, kita, gitu ya, biar Kita ngumpulnya sama Insana <laughs> uh, ngobrolin apa Di luar masalah keluarga kita Masalah hmm. kerjaan kita Jadi ya memang lepas Mememan sambil ditipis-tipis Ya dan gitu aja Suasana favorit? Suasana favorit malam hari Wah, wah, wah, ya. Kenapa malam? Ya. Nah, aku di rumah ada satu, satu titik yang aku bikin, eh, apa namanya, ada air hancurnya, air ngereceknya kalau orang baru bilang, ya. air jatuhnya itu. itu. Air jatuh. ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada teman apa segala macam, aku dibuka sambil satu bir, duduk di sana, Bundo aja. Suasana mudah. tenang, hati pun tenang. Iya. iya. Awas jangan tenang lewat nanti <laughs> tenang terus. Jangan <laughs> jangan. Warna favorit? Warna-warni. Ah, pelangi berarti ya? Warna-warni nggak terbatas. Ini kan pelangi. Kayak, kayak gini Oke oke oke. Kalau pelangi masih bisa disebutin. Oke oke. ya Warna-warni Sosok figur favorit? Ibu. Wah. Wow, Jarang loh. Ibu <gitaris, gitaris band besar figur favoritnya biasanya mereka belum oh oh oh. oh. Ini, ibu. ibu. Woi. Ya ya saya juga. Kalau yang kedua istri. Kalau satu aja? Sama juga ibu juga. Sama wanita, tapi enggak. Kalau wanita nanti ayam kampung.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 Suka baca, cuman kalau favoritnya satu enggak. Enggak, enggak ada yang difavoritin, cuman aku seneng baca. Walaupun kayak model buku-buku, ya FAN ya, itu enggak. Ya aku nyebut nurin apa? apa populer. Kalau ya. <laughs> jalan populer ya kan. Gitu. Kalau dulu. dulu ada, kalau dulu ada. Ya. Wih, di Carter, yoi. Nah. Kalau R-nya Rauh. <laughs> Tahu buku favorit yang paham aja. aku setiap, aku dulu di Jakarta jujur aja Setiap belanja itu aku namanya Pasar Baru iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, baru. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Eh, iya, iya, Beneran, Bang, beneran. masih seribu harganya. Uh, iya, Bang, Bang? Ih, gitu, wajah ngebut numpet nih, Kang. Iya, kan iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Hobi iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Hobby. karena apa namanya pak? atau bener-benerin motor kan terpes pak touring pun bukan hobi oh. kewajiban <laughs> ya, ya, ya. Iya, wajib oke, oke, okay, oke, okay, Android. Oke, Android. Ya. Android. Aku harus oke, oke, oke, oke, Kalau oke, oke, oke, masa, oke. Aku wajib masa, aku oke, dia. oke, oke, okay, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Semuanya udah udah kayak semuanya nih. Semuanya udah digawur tak tak tak tak tak tak tak tak. Oke. Okay. Kasih dong satu pada harapan pada untuk pulau ini, untuk negeri ini. Uh, apa harapannya pada? untuk pulau ini dulu, untuk Bali. Untuk Bali. Jadikan Bali yang Bali. Ada tuh ajak Bali? Ajak Bali. Apa ajang Bali? Kayaknya banyak kan yang ajeng Bali sih. Iya sih. Ajang Bali. Ajeng Bali, <laughs> ajeng Bali kan? Semua ajeng habisin. Oh, iya. <laughs> kalau untuk Bali? Ya, Kembalikan Bali ke Bali. Kembalikan Bali ke Bali? Ke Bali. Nah, Seperti Bali ya, iya, apa adanya? Bali. Ya kan Bali ya Bali. Ibali. Ibali. Yeah. Kalau untuk negeri ini? Untuk negeri ini pst. menjadi nusantara. Indonesia yang menjadi nusantara Ini arah Lancar aku ngomongnya Wih, iya dong Ini golong nih <laughs> Jangan pengentek sepeng pengoloh, uh, pengoloh, kol pengoloh kolongan Pengoloh kolongan Pengoloh <laughs> kolongan bagi pembenan dan pemurati yang di luar Bali Yang tidak ngerti artinya pengoloh kolongan adalah Pelega tenggorokan <laughs> Keren. thank you thank you thank you thank you keren pade pade memang benar-benar gak salah memang sosok inspirasi salah ini bukan bukan salah seorang lagi ini memang benar bener dedengkot dia saya tahu dia semua dia pura-pura aja sebenarnya kalau orang bali bilang tapi ajumin ntar di, di, di, di anjutin gitu loh hmm. Lo nggak aku jalan aja, aku jalan sama teman-teman di secara di base camp. Aku organize semuanya buat komunitas, buat uh, apa namanya di anak-anak di regeneration. Aku cuman prinsipku satu aja. Reggae sudah banyak ngasih aku. Apa yang, tua, apa yang apa yang aku aku bisa aku berikan untuk reggae? reggae. Okay. Itu gitu. gitu aja sih, simple ngeri pade ya ini jalannya ini aku tunggu ya sampai kemarin itu ada yang nanya kok mau mau apa yang kamu kerjain kayak gini semua apa yang melakukan semua dia bilang materi juga tidak menghasilkan materi memang mengeluarkan iya iya ya. tapi kan cuman kepuasan kepuasan batin ya. itu tidak bisa dibayar dengan materi iya nah. iya ya. oke pakde uh, nah. tadi mimpi yang belum terwujud udah segala macam Harapan semua udah, semua udah, semua udah nih. Apalagi aku juga udah bingung mau nanya, apalagi tapi ada satu, eh, uh, ada satu apa nih? Entar habis ini kita lanjutin ini. <laughs> <laughs> eh, tapi terima kasih lo Udah ya, mau datang ke Base Camp ini, siap, udah mau datang ke siap. BOM, aku ya, tapi, Tadi apa, apa ah, tapi eh, eh, ya. Tadi apa artinya BOM tadi, ya, apa? Bukan orang murahan Bukan orang murahan, itu keren banget ya. Itu keren banget, itu, eh jadiin tagline ya Bukan ya. orang mahal, ya. Bukan ya. orang murahan ya, jadi, jadi tagline, berarti, kan? iya bukan orang murahan Keren-keren Pade, terima kasih banyak udah datang sini Pade Sama-sama, sama-sama Semoga sama, gak kapok-kapok lah diundang Next-nya pasti, next-nya aku pingin, pingin ngobrol lebih banyak lagi pingin yep. ngobrol lebih panjang lagi, tapi Untuk yang sekarang, kalau aku habisin sekarang Nanti aku gak punya bahan, <laughs> ya kan Aku simpen dulu next-nya, next. semoga Pade masih bisa meluangkan waktu untuk datang ke basecamp kita, berbagi cerita, sharing segala macam, dan yang pasti dari perbincangan kita di hari ini, saya mendapatkan banyak inspirasi, banyak masukan, dan yang pasti itu keren banget. Saya nggak bisa dapatkan di mana-mana, ini jujur aja bisa memacu. Enggak <laughs> serius, ini jujur, ini memacu. Ya. Saya lebih... Oh berarti aku harus lebih bisa ber apa ya berkreasi lagi, lebih bisa begini lagi Ternyata Lebih fokus, lebih serius Ya oh, yeah. ternyata yang selama ini yang aku lakukan, ternyata aku masih ada kekurangan dalam sisi ini Di sini aku secara langsung aku mendapatkan loh Sama aku juga Serius? Aku, juga. Yeah. aku mendapatkan sesuatu yang tidak bisa ku dapatkan di sekolahan yeah. Tidak bisa ku dapatkan dimanapun, walaupun oke okay lah perjalanan Sekian panjang aku juga berjalan, tapi ternyata aku masih ada minusnya. Makasih Semoga, banyak pada sama, sama sama sama Semoga pada selalu diberikan kesehatan untuk keluarga dan semua. Berkah, rahmat, dan rezeki lancar. Selalu Semoga, semua. kita akan ketemu lagi. Ketemu lagi, Pak. Oke, bermana loh. Bom, Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Yang pasti, sosok-sosok yang berikut ini pasti tetap keren Aku usahakan orang Lebih menginspirasi huh? Lebih menginspirasi lagi Amin yeah. Semoga yeah. Tapi yang pasti, kita Kalau hanya berusaha saja tanpa berdoa Itu pun tidak akan bisa membuahkan apa-apa yeah. Dari berdoa dan berusaha, kita bisa menghasilkan sesuatu yang Kita tidak pernah kira itu akan terjadi Eh, ya gimana salamnya double T? Ada gak salam-salam yang unik? Salam nunjuk. Woi, salam nunjuk. <laughs> salam nunjuk, salam nunjuk, salam nunjuk, salam nunjuk. <laughs> Yo, ma. Yes.